Kalau ada Tuhan, kenapa masih ada kejahatan di dunia ini? Itu mungkin sering kita dengar atau kita tanyakan. Lalu, dari manakah kejahatan berasal? Apakah Tuhan juga yang menciptakan kejahatan? 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 menulis bahwa Allah adalah kasih. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 juga mengatakan, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas bahwa Tuhan tidak berbuat jahat dan tidak merancangkan yang jahat. Lalu, dari mana asalnya kejahatan? Asalnya adalah dari dosa. Manusia pertama di dalam Taman Eden berdosa karena telah mengikuti keinginannya, yaitu memakan buah yang dilarang Tuhan. Sejak saat itu, kejahatan mulai muncul dan ujung dari kejahatan itu adalah maut. Seperti ada tertulis,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 Namun, Alkitab mencatat bahwa manusia justru memilih untuk berdosa sehingga ada kejahatan. Jadi, kejahatan bukanlah takdir Tuhan, melainkan pilihan manusia dan seharusnya kita dihukum karenanya. Bagaimana selanjutnya? Ada kabar baik untuk kita semua. Tuhan telah menebus dosa kita di atas kayu salib, dan Dia telah menang. Karenanya kita tidak lagi menjadi hamba dosa dan kita bisa memiliki hidup yang berpengharapan. Dengan demikian, sekalipun masih ada kejahatan, kita dimampukan untuk melakukan perbuatan baik dan menjadi terang. Bagaimana denganmu? Apakah kamu masih meragukan kebaikan Tuhan dan kasihnya untuk setiap orang?